ini masih ada teman-teman, uh -teman. oh. ikannya masih hidup teman-teman, wah, wow. oh, oh, oh awas, oh jangan lari, jangan sembunyi, dia mau kabur, sembunyi di bawah, sampai teman-teman, oh, oh, oh, oh. wadidaw, wadidaw, wadidaw, wadidaw, uh. Oh jumpa lagi nih teman-teman kali ini kita akan cari mainan lagi di pinggir pantai yay ayo kita cari mainan di sini biasanya kalau air surut banyak mainan nih teman-teman aha ayo kita cari wadah dulu nah ini kita langsung dapat wadah nih teman-teman kita ambil semoga hari ini kita dapat mainan banyak sampai penuh ya teman-teman oke okay. oh kita cari di sela-sela Rumputan nih, akar-akar pohon. Wow, kita sudah dapat satu nih. Ini apa? Wow, wow mainan ikan-ikan teman-teman. Sepertinya ini ikan kerapu nih. Wow, kita simpan. Oke. Okay. Cari lagi yuk. Nah, ini dia. Kita dapat lagi satu kepiting. Kemarin kita dapat kepiting juga. Wow, takut nih. Ada capitnya, teman-teman. Hmm. Jangan berani pegang, ya, teman-teman. Kalau kepiting beneran. Ya, kita cari lagi. Di huh. sini ada juga mainan, teman-teman. Wow, kita dapat bulldozer, nih. Huh? Warna kuning, mainan konstruksi, nih. Hmm. Beruntung banget. Wah wow, ada lagi. Nah... Ini bulldozer teman-teman Wow Kita sudah dapat empat teman-teman Kita cari lagi Biasanya ada ikan nih sini. Wow Ini apa teman-teman Wow motor bala teman-teman Ini motor teman wow. Wow. Wow. wow keren Nah ada ikan teman-teman Wow Ikan apa nih? Wah, sepertinya ini ikan masih hidup, teman-teman. Ini mulutnya masih bergerak, teman-teman. Wow, ini ikan Juventus, teman-teman. Oh, no, no, no. Ini masih ada, teman-teman. Wah, ikannya masih hidup, teman-teman. Wah, awas. Wow, jangan lari, jangan sembunyi. Dia mau kabur. Sembunyi di bawah. Sampai teman-teman. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wadidaw. Wadidaw. Wadidaw. wadidaw. Oh. Wow. Keren nih teman-teman. Ikan apa nih? Ada yang tahu. Wow. Ayo kita cari wadah tempat ikan hidup dulu teman-teman. Nah ini dia. Lagi nih teman-teman. Sepertinya. Mainan yang sama dengan yang tadi Wow oh, kita dapat dua Motor Rossi oh, teman-teman hmm, hmm. Keren ya teman-teman Kita dapat ikan beneran Kita dapat motor dua Wow Masih ada nih teman-teman Nah ini ikan mainan Yang selalu kita dapat nih teman-teman Dapat lagi hari ini Wow oh, kita simpan ya Wah wow keren keren nah, ya kita cari lagi wah ini apa teman-teman wah wah wow ini dinosaurus t-rex nih keren banget yeh nah masih ada nih wow keren banget ini mobil ban besar, teman-teman. Dia sepertinya terbawa air, teman-teman. Di bawah arus ombak. Wow, ada tanduknya nih, teman-teman. Wah -teman. oh, keren banget. Ayo kita simpan. Wah, wow, masih ada, teman-teman. Wow, mainan keren lagi. Hmm, Ban besar, warna merah. Keren banget kita dapat... Dua mainan blaze ban besar teman-teman Wow Yeay Nah Masih ada Wow ada mantul, Ini stegosaurus teman-teman Ada -teman. Seperti di dalam di Punggungnya teman-teman Yeay Wow Dapat banyak teman-teman Nah ini ada juga udang teman-teman. Wah! Rupanya ikan tadi mau memangsa udang teman-teman. Wow! Tadi, nono nono nono. Tadi apa? kita kita dapat banyak hari ini teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe biar besok kita dapat mainan banyak lagi teman-teman. Kita dapat ikan beneran juga nih. Tuck, tuck, tuck, tuck, tuck, tuck, tuck, tuck, Yay. Da-da.